Welcome back to my channel Apa kabar? Kalian semua Seluruh subscriber Setia yang hari ini Masih tetap ya Memberikan support Dan dukungan Terhadap channel ini Terima kasih banyak Untuk kalian yang mungkin Sudah menekan tombol subscribe Like dan yang udah Nge-share-nge-share nge Semua video-video kita Terlebih lagi Untuk teman-teman Yang udah memberikan Supportnya Di channel cadangan kita Ya Mohon bantu Subscribe dan like-nya ya Kawan-kawan Biar kita lebih semangat lagi Untuk memberikan Edukasi dan informasi Terkait semua Tentang aplikasi Pinjol Nah pada video kali ini Aku juga pengen mengingatkan kalian untuk tidak lagi menjadi korban penipuan, ya. Apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel YouTube Info Pinjol Terbaru dan mereka mengupload video ini, lalu mereka menyuruh kalian untuk mentransferkan sejumlah uang dengan tujuan bisa membersihkan nama kalian di aplikasi-aplikasi Pinjol Maka Fix, itu bukan dari channel YouTube Info Pinjol Terbaru, ya. Jangan sampai dalam keadaan susah seperti ini, si Ada orang-orang. Yang memanfaatkan ketidaktahuan kita, kepolosan kita hari ini, dan kepanikan kita hari ini dengan cara menipu saudaranya sendiri. Dan aku mendoakan ya agar semua orang-orang yang seperti ini, yang memanfaatkan kesusahan saudaranya sendiri dengan cara menipu, agar diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki, dan tidak menipu lagi. Amin, ya Robbal 'Amin. Oke, pada video kali ini aku pengen memberikan informasi. Tentang resiko apa bang Yang akan kita hadapi Ketika kita tidak Mengangkat telepon Dari tim debt collector Ketika kita tidak Membalas pesan WA ataupun mungkin SMS dari desk collection Ketika kita ya banyak banget lah ya pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini Padahal pertanyaan ini sudah pernah dan sering kita jawab di video-video sebelumnya Tapi masih banyak saja saudara-saudara kita hari ini yang terjebak dengan aplikasi pinjol ya Oke okay, ya pada video kali ini apa sih resikonya ketika kita tidak membalas hal tersebut SMS, WA, telepon dan lain sebagainya jadi untuk yang hari ini masih gelisah, aku pengen mengingatkan kalian untuk tetap tenang ya. Salah satu cara untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan yang benar itu adalah dengan cara bersikap tenang. Kalau kalian tidak bisa bersikap tenang, kalau kalian masih gerusak gerusuk ke sana kemari, kalian terus membiarkan diri kalian terbelenggu dengan pemikiran yang aneh-aneh, dengan pemikiran yang negatif, maka semuanya dalam kehidupan ini akan berhasil menjadi negatif. Tidak ada lagi yang positif ketika kalian terus menguras energi dan pemikiran hanya untuk memikirkan sesuatu yang hari ini sebenarnya tidak penting. Tidak penting untuk saat ini, tidak penting untuk masa depan kita. Apa hari ini yang terpenting bang? Berbenah, ayo segera berbenah dan ayo segera menjadi orang kaya. Jadi orang miskin itu nggak enak ya. Jadi kita harus bisa mengupgrade diri kita ini untuk menjadi orang yang sukses ya. Kalaupun hari ini kita tidak sukses di satu sisi Setidaknya kita harus memiliki kesuksesan di sisi yang lain di dalam kehidupan ini ya, Yang penting kita harus tetap sehat dan semangat Lalu terkait tentang yang tadi abang bicarakan Apa sih bang resikonya ketika kita tidak membalas telepon, Tidak mengangkat telepon, tidak membalas pesan-pesan dari mereka Resiko yang pertama kalian akan diancam ya Itu sudah pasti dan hampir semua aplikasi pinjol seperti itu Baik yang legal ataupun ilegal sudah pasti Mereka akan marah dan ngomel-ngomel Dan mengatakan kalian ini itu segala macam Kalian tidak bertanggung jawab Kalian akan dibawa ke pasal one prestasi Ini itu segala macam Sudah pasti itu ya Baik yang legal maupun ilegal Cara-caranya hampir sama saat ini Gak tahu ini Apakah perusahaan-perusahaan pinjol legal OJK ini Memang sengaja membiarkan tim DC-nya Desk collection-nya Untuk berbuat seperti itu Apabila memang seperti itu, kita harus beramai-ramai memberikan pengaduan ini kepada pihak API. Ya, kalian harus bisa mengirimkan bukti-buktinya ke DM Instagram API Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia, supaya aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang masih melakukan pelanggaran hukum dan cara-cara yang tidak beretika bisa dievaluasi ulang izinnya. Ya apa resikonya bang? yang pertama tadi ancaman ya kan kalian akan diancam sebar data dan kalian akan diancam ini itu segala macam ya sudahlah, lewati segala sesuatunya itu dengan pemikiran yang tenang jadi bagaimana bang terhadap ancamannya apabila memang melanggar hukum screenshot kirimkan kepada pihak AFP dan OJK ya sebagai salah satu tanda dan bukti ada perlakuan yang melanggar hukum kepada diri kalian dan yang kedua, resiko hukumnya apa sih bang? Ketika kita tidak mengangkat, tidak membalas, dan ini segala macam, tidak ada. Tapi langkah lebih baiknya, dan kita menyarankan kepada kalian untuk memberikan konfirmasi di awal, jelaskan hari ini bahwasannya kita memang belum punya uang, cukup sampai dengan situ, tidak lebih. Terus resiko hukum apa lagi Bang yang akan kita hadapi ketika kita uh, tidak merespon pesan dari mereka ataupun telepon dari mereka, tidak ada. Ya. Lantas bagaimana Bang ketika tim DC-nya itu marah-marah kepada kita? Nah, itu resikonya. Kalau kalian kuat ya mendengarkan omelan mereka dan mereka memang ditugaskan untuk menagih kalian dan mungkin ada beberapa pelanggaran yang sudah mereka perbuat itu ya. Nggak usah didengerin, nggak usah sering-sering baper. Nggak usah dimasukin ke hati. Ya nanti kalau kalian memikirkan ocehan mereka itu, yang kalian tidak akan mampu nanti untuk berkonsentrasi. Untuk yang sudah berumah tangga ya, pasti rumah tangganya akan selalu panas ya. Karena sudah mendapatkan uh, beberapa support ya. Seperti kata-kata yang mungkin sudah cukup menyakitkan jadi lantas nanti pelampiasannya akan dibawa ke rumah jangan difikirkan ya apapun masalah kalian di luar jangan dibawa ke rumah itu pesan aku yang pertama dan yang kedua bagaimana ketika mereka terus-terusan ya kan mengirimkan pesan-pesan penagihan untuk yang ilegal mereka akan mengirimkan foto KTP kalian ya ada yang berselfie seperti ini nah mereka akan mengirimkan foto tersebut lalu ada yang lebih kejam lagi bang mereka akan men-screenshot Beberapa kontak-kontak penting yang ada di handphone kalian Nah ini pasti membuat kita panik ya Apalagi yang mungkin sedang bekerja mungkin itu ada nomor atasan Atau mungkin ada nomor pimpinan dan lain sebagainya Nah untuk yang sedang mengalami masalah seperti ini Apa yang harus dilakukan? Untuk kalian yang sedang bekerja lalu mendapatkan masalah seperti ini Coba curhat ya kepada pimpinan kalian di kantor Beritahukan bahwasannya aplikasi pinjol hari ini sudah meneror kalian Dan katakan juga bahwasannya hari ini kalian sedang tertipu oleh aplikasi pinjol Aplikasi pinjol ilegal hari ini ya memang seperti itu Dan beberapa permasalahan ini sering viral ya kan Banyak dari pimpinan-pimpinan di kantor itu yang memang gak mau tahu ya Karena bawahannya sudah melibatkan nama mereka Padahal sebenarnya tidak Ya, padahal sebenarnya edukasi ini penting ya kan. Banyak dari masyarakat kita hari ini yang nggak tahu dan mereka mengizinkan aplikasi pinjol itu mengotorisasi kontaknya, mengotorisasi file dan video, foto, dokumen, banyak banget ya. Jadi lantas semua hal yang ada di handphone kita hari ini sudah ditelanjangi oleh aplikasi pinjol ilegal. Apakah aplikasi pinjol legal OJK juga melakukan hal itu? Tidak. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh aplikasi pinjol-pinjol legal OJK. Apa saja bang aplikasi pinjol legal OJK hari ini? Kalian bisa ngecek di video sebelumnya. Ada 102 aplikasi pinjol legal OJK yang hari ini memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Selain dari 102 aplikasi tersebut, maka Fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Coba lihat apakah tenor yang mereka berikan hanya 7 hari dengan biaya beban denda dan bunga itu yang cukup tinggi ya kalau untuk yang ilegal apabila mereka tidak mau bernegosiasi masalah denda dan bunga mereka terus memaksakan kalian dengan ancaman dengan ini itu segala macam gak usah dibayar sekalian itu sudah perintah dari Pak Menkopol Polhukam RI ya salah satu cara untuk menutup aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini adalah dengan cara tidak lagi membayar biaya perpanjangan dan pelunasan kepada aplikasi mereka jadi sebenarnya sudah cukup jelas dan kalian tidak perlu khawatir, tidak ada tuntutan hukumnya hari ini. Ketika kalian sudah mengkonfirmasi di awal dan tidak merespon mereka lagi. ya, Ketika mereka terus menakut-nakuti kalian dengan intimidasi, dengan ancaman ini, itu segala macam, gak usah baper, gak usah dimasukin ke dalam hati. Yang penting teruslah berjalan pada koridor. Dan aku tetap mengajak kalian untuk membersihkan hati, niat, dan pikiran. Agar semua sesuatu yang hari ini menjadi masalah bisa cepat terselesaikan. Dan aku yakin ya 99,9% ini subscriber adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang pengen memang menyelesaikan semua permasalahan ini dengan cara menyicil, atau mungkin melakukan pelunasan sekaligus. Dan untuk kalian yang sedang panik karena banyaknya aplikasi pinjol yang hari ini sedang kalian pinjam, sudah pasti kita tidak akan bisa menyelesaikannya. Ini secara sekaligus, ya kan? Jadi, cobalah pilih, ya, cobalah pilih aplikasi apa hari ini yang memang kalian sudah mampu atau mungkin yang hari ini sudah getol banget mengejar-ngejar kalian ya kan apabila memang kalian sudah disebar data maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar lagi ya jadi udah cukup jelas ya kawan-kawan Oke okay, baik ya mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat ya dan bisa membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin hari ini sudah padam karena dipermalukan oleh aplikasi pinjol. Aku pengen mengajak kalian untuk segera berbenah dan cepat-cepat menjadi orang kaya ya kan. Oke okay, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.